Dalam rangka upaya, tetap terjaganya situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Toraja Utara. Satuan Sat Samapta rutin melaksanakan kegiatan patroli di wilayah yang dianggap rawan terjadi kejahatan dan gangguan Kamtipmas. Eh, hey, makanya boks polisi. Sekali tahu apa yang kerjanya jalan-jalan di patroli paling itu kalau sudah pulang tidur karena saya sudah itu kan pasti larinya juga ke polisi ada pasti ke Halo ya mak Hai, boleh. hai, hai, hai, hai, Di hai, sama hai, ini. hai, hai, hai, hai, hai, kita hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ah, nah, Tidak mungkin Serius, apa? Pengang-pengang, Kau mana? Mana? Ada di mana? di sini, ada, Tidak buka uang, Pak Kau cari kerja Ini memang, ini berhasilan dari pelaku tadi. Oke, makasih, ya. Kita yang sempat dirampas tadi, sudah kembali, Pak. Sebaik kali kalau naik motor, Pak, jangan sambil main HP. Apalagi sambil menelpon. Kalau memang ada yang pergi, Pak, sehingga gini jalan, terus akan tertuntut, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sebaik kali, jangan diulai lagi, ya. Saya sangat berterima kasih pada Institusi Polri, yang telah laksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelindung pengayom, dan layan masyarakat. Polri, jaya selalu, salam resmi!